info yang memblokir sejumlah aplikasi legal seperti games. Pasalnya, pasar gamers di Indonesia sedang berkembang pesat. Pemblokiran situs dan game seperti Dota, CSGO, dan situs penyedia game seperti Steam dan Origin menuai protes dari para penggunanya. Salah satu warganet bahkan memberi protes bernada sindiran dalam bentuk menjual laptop gaming canggih miliknya. Halo, saya mau jual laptop gaming ini. Speknya Intel i7, GTX 1050, dan RAM 16GB. Fiturnya banyak banget, di laptop ini kalian tidak bisa main game, karena Steam dan Epic Games sudah diblokir. Kalian juga bisa mengedit video yang sangat bagus di laptop ini, tadinya sebelum Adobe diblokir juga. Laptop ini cocok banget untuk kalian yang programmer, karena kenapa karena github, stack overflow, dan readcode sudah diblokir, membuat 4 tahun kuliah anda di informatika sia-sia. Laptop ini sangat murah, harganya cuma 10.000 rupiah, ongkirnya. Harga laptopnya mah, 11.000. ya <tuh> Untuk pembayarannya sangat susah, karena hanya menggunakan Paypal, dan Paypal sudah diblokir pemerintah. Dan untuk mencari info lebih lanjut, jangan ke Wikipedia, karena selain tidak ada, website-nya juga sudah diblokir. Dan kalau misalnya kalian tidak bisa membeli laptop ini, ya lebih kalian nge aja, mumpung websitenya tidak diblokir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Fajar Official 2022 Kita bersama lagi di Youtube Kita yang tercinta ini Kali ini kita akan bertemu dengan Seseorang yang sangat istimewa Pastinya bukan hanya istimewa di masa depan Tapi masa lalu juga Banyak kenangan yang pernah kita lewatin bersama orang ini Amin Sebenarnya saya ingin memberi, uh, Memberikan biodata lengkap Cuman kalau saya memberikan kan Gak enak kan, lebih enak didengar apa, apa narasumbernya sendiri yang memperlakan diri lebih lengkap. Oke, dipersilahkan Untuk narasumber. Oke, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarakan, nama saya Muhammad Tolamri. merupakan uh, to bisa dekat sekali. Dengan cara Fajar ini Ya saya foto Kudus Dalam Gontor 2021 Pengalaman organisasi saya Pernah menjabat Jaya Tahun 2021 Mungkin itu saja Mungkin yang bisa saya perkenalkan Secara umum nanti detailnya Mungkin bisa disesikannya jawab <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay. Saya pengen mendengar lagi tadi bagian apa? Bagian keamanan pusat, Mas Bajar. Oke, bagian keamanan. Jadi di di salah satu uh, di Pondok Modern khususnya di Pondok Modern Islam Kontor, ada salah satu bagian yang uh, di mana bagian ini sangat disegani yaitu bagian keamanan. Saya pengen minta pendapat kepada ini enaknya manggil ke apa Ustadz, ya? Oh Berterah. <laughs> Mas, dan, oh betul. ya, ustadz aja, ustadz, apa yang membuat bagian keamanan itu di pondok modern Gontor itu disegani, terutama ketika antum menjabat menjadi keamanan di sana? Oh, seperti yang kita ketahui, bahwasanya ruhnya pondok itu adalah kegiatan. Jadi di sini keamanan itu merupakan mengontrol semua kegiatan santri, dari bangun sampai lagi. Nah itu mungkin membuat keamanan itu disegar. Karena dia memiliki kekuasaan. Yang mana biasanya dikatakan bahwa keamanan itu secara tidak langsung secara tidak langsung merupakan tekanan eh, Pak Kiai. Nah, sering bisa dipucarakan seperti itu. Karena sesuatu yang diperintahkan oleh Pak Kiai itu turunnya ke santri. Dan pengasuhan santri tidak jauh-jauh mitra kerja adalah keamanan pusat. Makanya bagian ini merupakan bagian urgent sekali di Pondok Benda Rp. bagian ini itu tidak berani buat apa-apa. Seperti halnya kalau di masyarakat itu ada... Uh, Polisi dan para yang melindungi masyarakat ya, <tuh> Oke, okay, tadi Anda mengatakan bahwasanya uh, ke bagian keamanan adalah satu bagian yang memiliki kekuasaan maka bagian keamanan tersebut akan segani, tidak hanya uh, dari anggota mungkin teman sendiri pun juga bisa karena keamanan adalah tangan kanan Pak Kiai Oke okay untuk uh, pertanyaan kedua jadi kita akan membicarakan selang-seling ada bagian ke pondok ada juga bagian ke pemerintahan juga uh, apabila suatu pejabat yang memiliki kekuasaan seperti anda menjabat di pemerintahan dan memiliki sebuah peraturan yang membuat santri atau rakyat itu tidak enak seperti baru-baru ini kan? yang dilakukan oleh Kominfo, seperti memblokir berbagai macam aplikasi. Kira-kira apa yang Antum lakukan? apakah Antum tetap memberikan peraturan tersebut atau Antum akan bermusyawarah bersama-sama kawan sejawat Antum? Kira-kira bagaimana pendapat Antum? Untuk pertanyaan ini saya akan jawab secara tepat secara... secara mungkin sama kalau keamanan pusat itu Jadi untuk salah satu keamanan satu ini, mungkin saya akan jawab secara jabar. Kalau instansi keamanan penuh beredar soal dalam waktu memberikan kewenangan untuk kebijakan yang baik sesuai dengan yang namanya SOP dan peraturan sudah ada yang sudah pakai dan terlihat nanti tapi... sama nasib pemimpin tersebut dia tidak lepas dari yang namanya masalah tentang sama urusan itu juga ada komunikasi dengan bagian yang di atas keamanan tersebut atau yang namanya perwakilan terlihat menanggapi yang ini Uh, mungkin, kurangnya, uh, atau, uh, uh, mungkin kurangnya komunikasi atau konsolidasi sesuatu, mungkin kurangnya musyawarah dari mereka ini menyebabkan banyak orang yang tidak suka tentang uh, ini. Maka memang, situasinya itu, itu sangat luas dalam dengan berguna. Tapi, gara-gara kurangnya konsultasi, nah itu membuat pandangan buruk itu jadi mungkin seperti itu, Mas Fajar. Oke, berarti permasalahan di sini uh, yang kita sampaikan dengan peraturan yang dari pondok, berarti skala uh, sol uh, solusi dari Kominfo ini berarti kurangnya komunikasi, berarti ya, kurangnya komunikasi. Lalu kita akan... Uh, Info sendiri itu lembaga yang menyangkut komunikasi seperti itu mas Iya, lembaga komunikasi, tapi malah kurang komunikasi gitu. Itu yang membuat itu, mungkin di situ titiknya itu. Oke, untuk yang kedua masalah ideologi atau pemikiran. Tadi saya habis melihat podcast dari The yang mengundang salah satu Kemenkominfo. Bahwasanya beliau mengatakan produk-produk seperti Aplikasi perjudian itu telah mendaftar, atau aplikasi slot-slot itu telah mendaftar ke Kominfo. Tetapi dalam pemikiran Pak Menteri Kominfo itu bahwasannya uh, promosinya itu legal, tetapi produknya gak legal. Jadi seperti permainannya itu legal, tetapi uangnya gak legal. tapi tetap dilegalkan kan gitu. Ini kan pemikiran yang bagaimana gitu, kira-kira. Bisa nggak diterapkan di pondok? Ini apakah termasuk sebuah kezoliman atau sebuah kesalahpahaman bagi pemikiran kominfo bagi, seperti ini? Artinya kan sama aja kita seperti menjual uh, menjual narkoba orangnya nggak salah tapi yang salah yang salah narkobanya gitu kan? Nah kira-kira bagaimana pendapat antum? untuk hal ini berat dijawab ya, lebih mau nggak mau gitu ya? Iya. Yeah. Pernah itu ada suatu ketika uh, di pengalaman saya nih, waktu menjadi keamanan itu itu ada yang berkasus Mencuri Iya. Yeah. Kasusnya itu mencuri. <tuh> Tapi dia di alas uh, ketika diinterogasi, ketika ditanya sama bagian keamanan gitu. Dia bicara seperti, "Loh, saya nggak salah." karena apa saya cuma ngambil saya cuma ngambil gorengan satu loh nah itu yang di uh, apa namanya itu yang dihukumkan di situ yang diberikan di situ kan ya buah uh, bukan masalah itu makanan bukan masalah itu benda yang kecil sekali walaupun itu benda tidak berharga kalau yang ngambil ya terambil gitu namanya Nah, mungkin sebelum itu kita bisa jelaskan. oh, walaupun dia nih judi online nih, nah, judi online ini sudah legal, tapi tetap yang namanya itu judi kan tidak ilegal. Tidak legal gitu atau ilegal gitu. Ya tetap berarti ilegal gitu kan. Nah, disinilah pemikiran yang salah. Dia tetap halalkan secara, dengan menggunakan cara yang haram pun dia menjadi halal. Nah, itu yang salah. Oke, okay. ada juga di sini tentang pembahasan tentang hukum seperti uh, manu, warga negara Republik Indonesia telah terjaga hak-haknya dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan Pak Kominfo ini menyatakan bahwasannya pemblokiran beberapa situs atau aplikasi ini untuk menjaga warga Indonesia. Sedangkan Aplikasi yang besar-besar ini itu malah apa ya? Mengurangi kepercayaan rakyat in, warga Indonesia kepada para pejabat, karena tanpa sepengetahuan rakyat, tiba-tiba diblokir semua. Kira-kira alasan seperti ini tepat atau tidak, itu kan dengan alasan menjaga kedaulatan warga negara, sedangkan dengan pemblokiran yang tiba-tiba ini malah mengurangi rasa percaya kepada uh, pejabatnya sendiri. Uh, kita sangkut makan sama yang di pondok, apa contohnya, terus apa juga alasannya, kira-kira? Oke, untuk um, info ya, Ya, uh, sangat Agak kurang setuju, Karena pijakan itu kan harus ada yang namanya uh, pengetahuan. Yeah. Atau, kaya, ya, atau dalam bahasa Arab itu ilalai? Ya, atau pengetahuan. Tidaklah seorang pemimpin itu boleh menghukum orang atau boleh mengambil tindakan sebelum itu diumumkan. Nah, seperti halnya kalau di pondok itu uh, yang bisa kita ambil contoh lah ya. Misalkan tidak memakai papan nama gitu. Ada itu orang-orang yang tidak memakai papan nama, terus ketika dia tidak terima. Loh, kenapa kamu tidak terima? Ya karena saya nggak tahu alah. Karena saya tidak <laughs> tahu kapan salah gitu. Jadi, kalau kita sudah ada pemberitahuan, kita bisa, kita bisa memberikan alasan yang kuat. Loh, kenapa kita tidak bisa tidak tahu bahwasanya yang salah, sedangkan di tank itu sudah ada? Nah, seperti itu mungkin. Oh. Kalau, kalau ini bisa, bisa menciptakan pemberitahuan sebelum ada yang Tindakannya bisa dia bagus seperti itu. Sebelum pem pemblokiran yang namanya uh, uh, pemblokiran semuanya lah, apa yang ingin mereka belum uh, udah ada pemberitahuan, mungkin itu bagus dan itu harus ada. Oke. Okay. Untuk soal selanjutnya, salah atau benar. Uh, sebenarnya peraturan pendaftaran ke PSA ini udah dimulai dari 2020 tetapi banyak aplikasi yang masih saja belum mendaftar kira-kira terus sekarang dilakukan pemblokiran kira-kira di sini yang salah itu aplikasi yang telah diberitahu bahwasanya akan diblokir atau kominfonya yang tiba-tiba ada pengetahuan memblokir beberapa aplikasi kira-kira di sini pihak mana yang salah dan apakah betul semua atau salah semua atau bagaimana kira-kira di sini kalau yang saya benar ada tidak ya. yeah. dari pihak kominfo ada benarnya benarnya dia mengambil tindakan cepat gitu karena seorang pemimpin itu harus mengambil tindakan itu harus cepat harus benar-benar tegas emang benar -benar tegas, tapi salahnya itu kurangnya pemberitahuan tadi mungkin aplikasinya tadi belum dikasih tahu apa yang pengen dihapus itu apa yang pengen diblokir gitu kan nah. dan salahnya juga mungkin ada di salah aplikasi mungkin hmm. karena uh, karena ketika ada namanya berita dari kominfo atau sebelum biasanya sebelum itu pasti ada pemberitahuan dululah dari yeah. kominfo ya. lihat uh, uh, aplikasi nah tapi ketika namanya pemberitahuan atau pengumuman dari kominfo mungkin dari pihak aplikasi ini tidak menyampaikan kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut maka terjadilah kesalahpahaman di situ oh kominfo tidak tahu nih tiba-tiba ngeblokir begitu -gitu aja mungkin itu cerita gitu. tapi kalau mereka proses itu wajar sih. iya sih karena itu udah global, dan global tapi itu yang, situs yang mungkin jadi boleh, begitu. Oke. Okay. Sebelum terakhir ini juga salah atau betul. Tadi kan kita membandingkan antara pemerintah Kominfo dan juga uh, pihak aplikasi. Nah, sekarang kita membahas siapa yang salah, pemerintah atau netizen Indonesia. Kita tahu bahwasanya di Cina, Korea Utara, bahkan Rusia tidak ada beberapa aplikasi yang diblokir oleh negara, diblokir apa, ditutup seperti di Korea Utara itu tidak ada namanya WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Dan Rusia juga ketika perang ini menutup Twitter, nah, tetapi masyarakatnya menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa di Indonesia ini baru diblokir dan pasti akan dibuka malah netizennya pada protes semua. Kira-kira ini pemerintah atau netizennya yang uh, apa ya? Over reaktif gitu kepada pemerintah gitu Oke ini pertanyaan menarik ini ya Bicara soal pemerintah Itu merupakan salah satu eh, Salah satu apa itu ya Ya itulah salah satu yang tidak bisa kita protes gitu kan ya <laughs> Tapi <laughs> di sini kita harus mengambil observasi itu ya, mengamatan. Dari yang saya observasi itu, kenapa tidak Karena sudah kebiasaan. Kenapa sudah kebiasaan? sudah melekat? Kenapa sudah melekat? Karena sudah jadi budaya gitu kan. Nah, kita, bagi umat Islam, itu kalau budaya Islam atau ajaran-ajaran uh, Nabi Muhammad sallallahu itu kita kalau di dilatoru diganggu sama orang lain maka kita akan marah. Betul kan, Mas maksudnya? Betul sih. Nah, mungkin seperti itu juga di jenis -jenis Indonesia gitu kan. Kalau misalkan mereka apa yang mereka sering oh, lakukan apa yang sudah menjadi adat istiadat mereka diambil, mungkin mereka marah besar, bukan mungkin lagi pasti. mereka akan marah besar karena seperti itulah mungkin bayangan netizen itu salah satu kekuatan kuat kedua setiap pemerintah <laughs> jadi emang bisa uh, membuat pemerintah itu ditakluk tapi tidak bisa nah, pemerintah juga sebenarnya sih pengen ujian yang lebih baik gitu. Hmm. tapi mereka tidak bisa membaca keadaannya sudah tahu di sini Indonesia itu salah titik-titik aja bisa menjadi ribu ribu kan? iya yeah, betul makanya itu di situ yang harus eh, saling dipahami yang saling dipahami itu antara kita dan netizen sendiri netizen itu ibaratkan sebut sebut saja sebutnya masyarakat gitu. hmm. karena netizen peran setelah pemerintah Sebenarnya kalau mau pemerintah secara api, secara bagus, itu tingkat hati masyarakatnya sudah jadi eh, apa namanya? Jadi kekuatan sendiri bagi pemerintahnya gitu. Hmm. Mungkin itu tanggapan saya. Jadi tidak ada yang salah. Wajar saja kalau netizen memang wajar saja kalau netizen dewas karena Ya sudah menjadi adat istiadat dan hmm. apa yang mereka lakukan setiap hari diambil. Seperti itu Mas Fajar. Oke. Okay. Uh, sebelum sebelum terakhir <laughs> saran dan pesan uh, untuk pemerintah kan kita tahu bahwasanya kita ini negara yang teknologinya ketinggal kita aja baru memakai 4G itu hampir seluruh Indonesia, bahkan 5G pun kita masih ketinggalan kira-kira nah, apa sih pesan-pesan buat pemerintah agar bisa meningkatkan teknologi kita, kan seperti negara lain bisa membuat aplikasi TikTok membuat aplikasi Instagram agar kita ini bisa maju gitu kira-kira apa sih pesan dan kesan buat pemerintah dari Ustaz, Ustaz Miftol Amri ini oke oh, oke okay. okay fenomena yang lucu ini banyak anak muda yang jalan-jalan di sedirman yeah, <laughs> sejajalah orang-orang mereka lah iya yeah, iya yeah. itu tuh udah banget jalan itu sedangkan dua minggu tiga minggu yang lalu tuh ada kakak berat yang menang 32 medali di New York Oh. tidak kali. Oh iya tadi itu ada di satu wa ya, yang ada JJ dan siapa tuh Roy. Di, nah, disandingkan sama itu. yang pemenang medali gitu kan? Iya itu kan. Ya. Pemenang 32 medali di New York, umurnya masih berapa belasan <laughs> tahun pokoknya? Dan hmm. itu tidak. Nah di sinilah mungkin yang bisa kita ambil gitu zaman kesantai untuk pemerintah itu pesannya itu satu-satu siapa nah, kader-kader untuk masa ini padahal pada zaman isbuy pada zaman b banyak anak-anak berprestasi berangkatkan ke luar negeri itu untuk menjadi kader-kader pemimpin -kader di indonesia nanti masya allah nah makanya dari yang kurang tadi itu masalah pendidikan memang sudah tahu teknologi indonesia itu kurang malah tidak dikasih kader atau tidak dikasih penerus dan berjuang di sana dan orang-orang Indonesia ini kalau udah ada orang pinter orang itu dijatuhkan contoh saja Mbak Febby Bibi. kurang apa Pak Bibi kurang apa kurang pintar apa dia tuh bisa menciptakan pesawat pertama kali di Indonesia. Nah orang Indonesia beruntung, malah di boykot Seperti itu, anehnya di situ ada orang pintar dianggap sekitar Ada orang pintar, pintar. Mungkin itu oh. bisa, atau Soekarno itu kan bilang, beri satu orang pemuda aja maka saya Beri saya 10 orang pemuda, maka saya buncangkan dunia gitu ya Oke, berarti selama ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang memiliki potensi untuk membangun negara dan bangsa. Itu adalah pesan dan saran dari pem untuk pemerintah. Nah, lalu ini ada apakah pesan dan saran uh, untuk para masyarakat Indonesia atau netizen agar apa ya tidak terlalu overaktif pada pemerintah. Tadi kan kesan buat pemerintah, sekarang kesan-pesan buat masyarakat Indonesia kira-kira. Kalau kesan-kesannya untuk masyarakat eh, oh, jangan ada yang ya, ikutan lah. Ya, kalau orang salah langsung dihujat. ada tidak sebelum pikiran diciumasi. Nah, orang Kalau -orang, orang Indonesia dibilang kompak, kompak betul. Kompak kan? ada sesuatu yang mereka suka, satu itulah yang menjadi idaman. Kompak sekali, tapi kompaknya ini menuju ke apa? menuju keburukan gitu. Yang ditarik garis bawah ini kompak di sini, baik. Kalau nah, orangnya Indonesia itu di tapi tidak heran orang Indonesia itu susah menilai atau menilai baik dan buruknya karena karena rendahnya pendidikan dan kurangnya oh berarti pesan dan kesan untuk para masyarakat Indonesia berarti adalah tidak untuk saling menghujat karena uh, masyarakat Indonesia ini memiliki banyak potensi dari setiap warga negaranya harus saling mendukung ya seperti tadi ikrar yang diberikan oleh Bapak Soekarno berikan lagu 10 pemuda maka akan akan mengguncang dunia lah itu. Berarti tadi lengkap kan ada saran, saran dan pesan bagi pemerintah, ada saran dan pemerintah bagi bagi warga masyarakat Indonesia. Yang terakhir nih, saran dan pesan pesan juga uh, untuk uh, kembali lagi ke, ke awal tadi bagian keamanan di Pondok di Islam Gontor. Untuk bagian keamanan sendiri itu saya selalu berpesan dari, Mulai dari tahun 2022, keamanan 2022, keamanan 2022, 2023 dari, pokoknya itulah, jangan sampai putus Sunah-sunah keamanannya Sama keamanan harus dikenal So, yang ...sebelumnya gitu ya, karena apa -apa ini seperti namanya pimpinan pemimpin yang benar, -benar Kalau gitu ya. so, kita sharing sama kader pemimpin, gimana kita bisa menciptakan kepemimpinan kita, membangun jiwa kepemimpinan kita so, Karena banyak sunah itu banyak, mulai jaga bapak, jaga kerapian, gitu ya anda kan harus kotor dimanapun Anda berada Karena kita sama Walaupun di Pelosok Di dalam di Dalampung Tetap kalian keaman We are danger <tuh> Oke <Okay>, bagus-bagus <tuh> Oke okay, tidak uh, Tidak kerasa kita udah di penghujung acara Untuk terakhir saya akan berikan Kesimpulan bahwasanya apa yang kita bahas Dari tadi mulai dari jabatan Kominfo hingga hukum-hukum Bahwasanya di sini tertera bahwasanya kurangnya perhatian pemerintah terhadap para masyarakat Indonesia dan juga kurangnya komunikasi kementerian uh, komunikasi dan informatika maka harus dibenahi. Bahwasanya tidak, tidak hanya sebuah keputusan yang semena-mena tetapi harus ada namanya uh, musyawarah dengan para pejabat setempat dan lain-lainnya agar tidak menjadikan kesalahpahaman. Sebenarnya ini adalah langkah yang baik. Untuk menjaga rakyat Indonesia agar maju dalam segi teknologi dan terjaga dari aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab. Oh. Maka kita dan kita juga dapat pejangan juga tadi terakhir cara menjadi pemimpin juga tadi menjadi pemimpin yang adil, cara menjadi pemimpin yang uh, belajar kepemimpinan menjadi keamanan di pondok juga sangat bagus tadi alhamdulillah. Mungkin sesi kita pada malam hari ini uh, berakhir. Dan mungkin kalau ada Waktu lagi kita dapat bertemu kembali Dengan uh, Judul yang berbeda Mungkin Apa? bisa pesulap merah kan Tapi bukan anda, ada lagi besok Adalah pesulap merah Oke. Okay. Pesulap hitam oh, Pesulap hitam <laughs> ya, ya. Oke okay. Kita akhiri pertemuan Atau diskusi pada malam hari ini Kafatul Majlis Subhanallah oh. Aku rebah.